Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, like, share jika kalian suka info kali ini. Adik penyanyi dan Ayu Ting Ting, Nuraini, Nur Aini, telah dilamar kekasih hatinya, Nanda Fahrizal, pada Sabtu 22 Januari 2022. Ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, Membenarkan seserahan Yang diberikan nanda sangatlah banyak Kendati demikian Abdul Razak tidak menjawab secara gamblang Saat ditanya apakah yang diberikan itu Sejumlah 30 seserahan Ya banyak Ya sudah Sudah ya nanti lagi Kata Abdul Razak sambil tertawa malu Saat ditemui di kawasan Depok Jawa Barat Minggu 23 Januari 2022 Di sisi lain Abdul Rozak memberikan Ujangan kepada Siva Yang sebentar lagi melepas Masa lajangnya Ya pastinya Kasih ujangan Jangan lupa anak Kalau sudah berkeluarga Itu solatnya harus lebih rajin Mengaji, ibadahnya kan kamu juga punya anak nanti Ucap Abdul Rozak Bukan hanya Abdul Rozak Ayu Ting Ting juga memberikan nasihat kepada Sifa Dengan harapan menjalani bahtera rumah tangga sesuai keinginan Pasti ke adiknya Dari awal juga pasti kasih ujangan Katanya Adik kalau sudah berkeluarga, suami harus dekat juga sama keluarga. Ucap Abdul Rozak menirukan ujangan Ayu Ting-Ting. Abdul Rozak mengungkapkan pernikahan Siva dengan Nanda direncanakan bakal berlangsung pada Februari 2022 mendatang. Itulah kabar terbaru dari gudang selebritis. Admin pamit dulu, bye-bye.